Hacker Indonesia juga bobol data pribadi PM Israel. Data pribadi milik Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu disebarkan oleh kelompok hacker atau pertas asal Indonesia, Ganosek Team atau Garuda Anon Security. Greetings citizens. This is anonymous. Through the discussion that we held in Reddit, Post Israel and Palestine today. Menurut akun Twitter @alaldlwkfl seperti dikutip Senin 24 Mei 2021. Dalam tangkapan layar yang diunggah akun tersebut tertera juga dua nomor pribadi serta fax mail Data Benjamin Netanyahu ini dibocorkan oleh Indo Gostek, yang juga turut melampirkan alamat lengkap orang nomor satu di Israel berusia 71 puluh satu tahun itu. ...pada sebuah grup-grup cyber Indonesia. Terus kita melancarkan serangan di BWS, terhadap situs-situs, situs-situs copy, Hacker Indonesia juga membuka akun media sosialnya seperti Facebook English, Facebook Ibrani, Flick, Twitter, serta Youtube. Masih dari postingan yang sama, akun Twitter AlalDLWXL juga mengklaim telah meretas 9.006 sandi dan email penduduk Israel. Kamu bajingan Israel, saudara kita di Palestina masih terlalu lelah untuk bernafas. Eh, kamu malah menyerang balik. Perang dunia maya dimulai lagi, tulis mereka. <tuh> <tuh> Aksi lainnya juga dilakukan oleh Dragon Force Malaysia Yang mana telah meretas situs web perusahaan Yang bernilai 11 juta US dollar Yang berbasis di Israel Kami dapat marah atas kekejaman yang kalian coba. Dalam video ini kami memberikan pesan kepada dunia bahwa kami tidak takut akan ancaman Kami Anonymous Indonesia siap membantu dunia dan kita. Dan kami tidak akan berhenti mengecam sampai nerak. Mungkin yang Anda lihat di video ini, sekarang kami hanya berempat. Tetapi kami mempunyai support dari seluruh dunia, termasuk negara Indonesia tercinta ini. Gencatan senjata di langgar Israel, kami akan melanjutkan pertarungan kami. Selanjutnya dalam daftar kebocoran server terbaru kami adalah sccli.com Tulis akun Twitter at Pencapaian lain yang dilakukan hacker Indonesia, Garuda Non Security, adalah meretas 24 situs studi Israel dan 11004 email pada 18 Mei 2021, Dragon Force Anon Ghost, dan banyak lagi merusak 24 situs dengan domain serta berhasil meretas basis data dari 11 situs dengan domain IL. Di hari yang sama pula mereka berhasil meretas jaringan CCTV rumah penduduk di Israel. Kelompok hacker Dragon First asal Malaysia mengaku sukses meretas jaringan CCTV gedung pemerintahan dan kantor rahasia Israel. Sementara itu seorang hacker Malaysia berinisial Operation Expose 2021 Terlibat dalam server DDoS Israel, kelompok dimensi T3 Malaysia dan tim Gaza Hacker Palestina telah berkolaborasi dan berhasil merusak 14 situs lainnya dengan domain IL pada 20 Mei. Lalu pada 21 Mei 2021, mereka mengumumkan serangan Jili 2 dengan intensitas yang tidak terlalu kuat seperti sebelumnya. Lewat Israel, ratusan nomor WhatsApp orang Israel dibocorkan oleh hacker Indonesia. Sebanyak ratusan nomor WhatsApp yang diduga milik orang Israel berhasil diretas dan dibocorkan oleh hacker Indonesia. Kelompok hacker asal Indonesia itu mengatasnamakan dirinya Ganosek Team atau Garuda Non Security. Kabar keberhasilan hacker Indonesia meretas dan membocorkan ratusan nomor WhatsApp milik orang Israel disampaikan melalui akun Facebook. Dalam unggahan pada Minggu 23 Mei 2021 malam, Ganosectim menyebut sudah meretas dan membocorkan 300 nomor WhatsApp orang Israel. 300 nomor WhatsApp Israel dibocorkan oleh Ganosectim atau Garuda Non Security tulisnya. Mereka menyebut anggota kelompok tersebut terdiri dari Mr Fotolio atau Tuan Fotolia GHO 5T66 Include, XCC 0 dan Angga Pelor. Kemudian Mr. Brown, ek Sek 166, Rahman Senpai, Ahmad suap Nasi 01, Lutfi fek Rido Senpai, dan Agun Senpai. Dalam retas tersebut, Ganosik Tim juga dibantu oleh hacker yang mengatas namakan Padang Black dan Dragon Force Malaysia. Mereka juga melampirkan daftar nomor WA yang berhasil diretas Malaysia retas 120 situs Israel. Nama Malaysia menjadi sorotan dunia setelah kelompok peretas dari Malaysia berhasil meretas lebih dari 120 situs Israel yang melibatkan database negara tersebut. Keberhasilan dan kehebatan kelompok hacker dari Malaysia secara tidak langsung telah mempengaruhi sistem keamanan siber Israel. Tak ketinggalan adalah para warganet Malaysia yang konsisten melontarkan komentar di halaman Facebook Israel dalam mengutuk tindakan mereka terhadap Palestina. Setelah berhasil meretas situs tersebut, laporan media channel 13 menyebut bahwa pasukan Israel diberi lampu hijau untuk menerjatkan serangan ke semua sekutu Hamas. Itu termasuk serangan terhadap Turki, Iran hingga negeri jiran Malaysia. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan Schenzer, Orang yang berpengaruh dan juga pejabat di Amerika Serikat pada Sabtu, 15 Mei 2021, Jonathan Schenzer dalam akun Twitternya mengonfirmasi bahwa pasukan pertahanan Israel IDF diberikan lampu hijau dalam menyasar sekutu Hamas termasuk Turki, Qatar, Iran, hingga Malaysia. Channel 13 melaporkan bahwa IDF telah memberikan lampu hijau untuk menerjatkan semua operator Hamas di semua level. Baik di dalam maupun di luar Gaza Implikasi yang jelas untuk Iran, Turki, Qatar, Malaysia dan lain-lain tulisnya Pernyataan yang dilontarkan itu pun rupanya mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia Tentang ancaman dari pasukan Israel Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hamzah Zaiduddin menginformasikan Kepada masyarakat agar tenang karena situasi di dalam negeri masih terkendali Sebelumnya, pernyataan dari Angkatan Bersenjata Malaysia, di mana para petas dari Israel siap melakukan serangan balik setelah sejumlah besar situs web dan basis data mereka diretas melalui Ops Bedil dan Ops Israel. Retas 5000 CCTV Israel. Kelompok hacker Dragon Force Malaysia rupanya diam-diam juga telah meretas berbagai jaringan CCTV milik Israel. Itu termasuk CCTV di lingkungan tempat tinggal, dan lembaga pemerintah Israel Kabar keberhasilan hacker Dragon Force Malaysia itu diungkapkan mereka dalam akun Facebooknya Mereka juga mengunggah foto-foto apa yang tampak seperti warga Israel ketika berada di rumah mereka Halo Israel, lebih dari 5000 CCTV diretas termasuk gedung-gedung pemerintah dan sangat rahasia Kami lebih dekat dari yang Anda pikirkan gambar membahayakan CCTV dan setiada tulisnya Dragon Force Malaysia yang menggambarkan diri mereka sebagai formasi untuk perang dan pertempuran rakyat Malaysia melakukan pertasan di bawah Ops Bedil yang secara kasar diterjemahkan menjadi operasi senapan seiring dengan situasi konflik Israel-Palestina.